4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, di sini, ya kamu ke sini Kakak! Kakak! dia Hal yang membuat kita semua pada penasaran pada saat live, Rizky Bilar, abang L yang nampak hidangan dari di Kejora yang menarik dan menggugah selera. Namun, kebahagiaan live kali ini kurang lengkap karena... Lesti tak muncul Yang adalah sahabat Abang L Dan tentunya Papa Bilar Yang menemani Sahabat-sahabat Bunda L Di malam hari ini Bagaimana menurut kalian? Mantap Mantapnya mantap Mantapnya Mantapnya Mantap lah mantapnya gimana? Mantap, Mantap, Mantap. Ini, tendang nih. Oh. Tendang, oh. go Senang, senang, senang. Goal. Satu, dua, ah, tiga, empat, Senangnya eh, mana? Tendangnya mana? Tendangnya mana oh, bola oh, oh, sekarang Bagaimana kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan Agar tambah seru keuan mereka berdua Yang so selalu akan kita sajikan Kabar terbaru terupdate tentang